Pertama dalam sejarah event motor trail yang diselenggarakan di ranca upas Ciwidei Bandung, Jawa Barat berujung rusuh karena panitia tidak ada di lokasi. Panitianya kabur. Para pesertanya ngamuk, bakar-bakar motor di tempat ini. Gimana? Halo guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Rafika Biang Pastinya kali ini ada kabar duka guys Kacau, kabarnya kacau Belum lagi kita kemarin di ribetin sama drama anaknya Menteri Pajak Kasus polisi yang gak kelar-kelar Ini ada lagi nih, satu nih Kasusnya lumayan konyol Langsung aja kita meluncur ke kasusnya ya guys ya. Tapi sebelum itu jangan lupa dong di-like, comment, subscribe dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. So, langsung aja kita mulai reaction kasusnya. Oke, okay, ini dia kasusnya guys, Ranca Upas. Tadinya gue tuh lagi main Twitter, scroll scroll kok di timeline gue banyak banget nih. Kasus ini berseliwuran gitu ya kasus rancap upas ini ada apa sih gue cari tahu di trending oh ternyata trending beneran ranca upas mari kita klik ya sebelum kita masuk ke kasusnya ranca upas itu yang gue tahu itu salah satu daerah di Bandung di mana tempat itu tuh lumayan indah gitu lumayan jadi wisata wisata untuk orang-orang Indonesia gitu untuk orang-orang kita di mana di situ ada padang rumput, kalian bisa main sama hewan, ada hewan-hewannya kok gue lihat di beberapa videoku nggak tahu itu rusa atau apa gitu ya hewannya namanya. Terus banyak yang ngecamp di situ, apa tendaan segala macam, tiba-tiba dirusak oleh sekelompok. Gue mau nyebutin oknum, ya mungkin oknum panitia ya, tapi kalau oknum klub motornya seramai itu tuh kayaknya nggak bisa disebut oknum sih karena ya alam kita lagi-lagi dirusak oleh sekelompok klub motor trail gitu ya Oke langsung aja kita cari tahu ini ada apa nih ya Coba kita lihat dulu ini Touring komunitas motor trail merusak bunga Edelweiss rawa di Ranca Upas. Jadi, bukan cuma rumput-rumput dan tanah-tanahnya yang dirusak, ternyata di situ tuh ada yang namanya bunga Edelweiss rawa. Dan di mana bunga Edelweiss ini, itu cuma ada di dua dunia, dan di Indonesia salah satunya, dan di Indonesia cuma ada di dua tempat kalian bisa bayangin enggak tuh betapa itu sangat-sangat penting buat kita gitu dimana itu alam keindahan kita yang harus kita jaga kenapa dirusak gitu mari kita lihat ya nih videonya bentar-bentar kita pakai headphone dulu ini salah satu video yang beredar di timeline ya ini video-video dari para pemotor trail itu yang lagi Apa ya kalau trail itu bilangnya Lagi terabasan atau lagi touring bareng-bareng gitu ya nah, ini belum Gokil lu lihat ini manusia dan motor semua ini Manusia dengan motornya sebanyak ini guys kurang lebih ada ribuan kayaknya sih gua gua lihat-lihat dan gua baca-baca gitu ya beritanya kayaknya ribuan pemotor trail ada di area ini dimana area ini sangat-sangat-sangat penting untuk kita karena di sana tempat bunga edelweiss dan tempat para hewan-hewan hidup oke kita next lihat lagi video yang ini nah ini dia ini adalah salah satu video di mana menjelaskan apa yang terjadi di Ranca Upas Bandung. Biar semua paham kata itu. Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di dia acara. Uh... Even trial di kampung cairan cawpas dan khususnya buat orang perhutani yang memberikan kebijakan memberikan izin terkait acara tersebut lihat nih dapatnya seperti ini hancur hancur enggak? lihat sama mata anda hancur enggak? dan lokasi ini meskipun banyak rumput biar anda paham ya udah saya tanam lagi saya kembang biakan di sini bunga rawa ya Bunga ini sedangkan bunga ini itu di dunia itu hanya ada di dua tempat Paham gak kalian? Termasuk di Indonesia pun hanya dua tempat Ini dia yang tadi gue bilang Bunga yang bapak ini tanam Entah nggak tahu awalnya tumbuh sendiri terus Dikembang biakan atau memang ditanam gue juga gak ngerti Tapi bunga ini begitu penting Karena cuma ada dua di dunia dan di Indonesia salah satunya Dan di Indonesia cuma ada di dua tempat Mari kita uh, simak bapaknya ngomong ya. Rancuupas sama Danau Ciharus, Kamu Garut Ah itu dia tuh. Tak paham gak? Lihat nih, hancur. Tuh lihat nih. Kalau nggak percaya nih, apa ini? Hah? Lihat. Lihat nih, tumbuh lagi nggak? Susah. Menghijaukan lokasi ini juga kapan? Mau hijau lagi? Lama. Butuh waktu. Anda piurnya hanya ke bisnis. Tidak peduli lingkungan. Lihat. Paham enggak kalian? Kalau merasa tersinggung silahkan datang ngobrol dengan saya langsung. Saya di kios Rencang Upas. Tempat jualan bunga. Silahkan datang. Ya, buat teman-teman nih, saya cuma tanam lagi kalau pengen tahu. Dan di sini sebelum kejadian, plang ini udah berdiri. Lihat. Plang ini udah berdiri. Mestinya di sini juga paham. Udah jelas banget, ya. Bapak ini ngomong udah jelas banget. Coba sampai kita selesain dulu deh videonya. Kamu gak, kita lingkungan biar paham ini yang namanya bunga rawan. Biar paham, Anda dari satu tunas ini bisa berkembang biak menjadi belasan tunas paham nggak? di sini meskipun banyak rumput, terlihat. Oke, okay, videonya segitu aja. Gue denger bapak ini ngomong tuh kayak miris gitu ya, miris banget. Di satu sisi mungkin ya, mungkin kebanyakan dari para pemotor itu nggak ngerti akan daerah yang dia kunjungi gitu atau nggak ada apa namanya literasi gitu nggak ada pemberitahuan atau literasi bahwa di tempat itu tuh ada ini ada ini ada ini nggak boleh ini nggak boleh ini nggak boleh ini dan sebenarnya kalau mau disalahin sih sebetulnya yang bikin acara ini yaitu panitia balik lagi karena dia yang menyediakan tempat dia yang menggunakan tempat dia yang harusnya bertanggung jawab gitu ya dan itu tadi bapaknya bener banget tuh. Omongannya bener banget tuh. Ini siapa yang ngasih izin dia motoran di situ, terabasan atau main trail di situ tuh itu siapa pertanyaannya tuh, kenapa bisa diizinin? Sementara kan tempat itu harusnya udah jadi kayak cagar alam gitu, udah harus dijaga sih. Dan Gak cuma disitu masalahnya Mari kita scroll-scroll ke bawah lagi ya Ini masih sama Ah ini dia nih Ini salah satu perbedaan Before afternya Ranca upas ini ya Sebelum sesudah Sumpah guys Ini bagus banget Sumpah ini bagus banget loh Dan di sini tuh di mana Ada videonya nanti deh kayaknya tuh uh, Banyak hewan Banyak yang apa camping, Nge-camp gitu. Dan setelah dipakai terabasan atau dipakai motoran jadinya kayak gini nih. Sungguh sangat miris, guys. Miris banget. Miris sekali. Nah, ini beberapa para pengendara motor ya. Sekali lagi gua di sini bukan mau ber berapa ya? Bukan mau bersuara, bukan mau bersuara juga. Bukan, gue bukan mau bertindak ofensif atau ngecengin, atau apapun. Gak ada, gue cuma merasa miris aja. Kenapa bisa jadi kayak gini gitu? Tanpa ada tendensi apapun, ya. Lihat orang-orang ini tuh sebetulnya gak tahu dia tuh ini sebenarnya tempat apa mungkin dia taunya ini cuma kebun cuma di ya, tanah lapang aja gitu kali ya ini beberapa para pemotor yang bener-bener nggak -bener tahu aja dan panitianya nggak ngasih tahu sepertinya kayak gitu deh nah ini ini videonya yang lumayan lucu juga nih buat gua nih event rancaupas Ciwi Day maaf ya ini acara event mau klarifikasi aja sedikit biar nggak salah paham soalnya sebagian yang nggak ngerti suka komen yang aneh-aneh dengerin tuh ya soalnya sebagian yang nggak ngerti suka komen aneh-aneh Oke kita lanjut nih kami para offroader itu semua resmi nggak ada yang ilegal ya? Dan itu acara resmi diadakan sama panitia dan kami juga bayar pendaftaran Jadi jangan sampai ada yang bilang ngerusak alam Perkebunan hutan sawah dan lain-lain Kami para offroader hanya tinggal ngegas di jalur yang sudah disediakan sama panitia acara Ini turning pointnya nih buat gua nih ya para pengendara ini para pengguna motor motor trail ini seolah-olah tuh semuanya ngasih beban tuh ke panitia seharusnya ya seharusnya kalau lu memang memang lu offroader gitu atau lu bikers atau apapun itu kayaknya langkah lebih baiknya kalau menurut gua kalian juga harus cari tahu dulu gitu tempat itu tuh tempat apa di tempat itu ada apa? di tempat itu aturannya seperti apa? Jangan cuma ngandelin panitia aja sih sejujur-jujurnya ya, seharusnya gitu. Kalau kalau buat gua gitu. Ini mah pandangan gua aja gitu. Dan kalau menurut gua ya, offroader itu kan identik sama alam gitu. Dan dimana tuh kalau lu kalau gue gitu ya, kalau gue yang gue kan lumayan suka suka jalan-jalan juga gitu dan off-road atau main motor trail itu buat gue kayak ya menikmati alam gitu, bukan ngerusak alam. Ini jatuhnya tuh cuma kayak pengen cebur-ceburan atau apapun itu ya. Kalau gue sih lebih milih ya udahlah ya. Oke okay, kita next. ada mana ya ah ini dia nih ini bunganya yang tadi ditanam sama bapaknya atau yang biasa dijual sama bapaknya dan dibudidayakan ya mana ya ada loh video yang ada hewan-hewannya gitu ah ini dia nih ini rusak kan ya rusak kan ini namanya ini tuh dirancau upas guys tuh ini tempatnya, tempat hewan-hewan ini. Main tempat kita bisa main sama hewan ini. Ketemu hewan ini, ini indah banget. Tahu ya, gak sih? Tuh. tuh mana lagi nih? Tuh keren, cuk. Kayak di luar-luar negeri gitu loh. Anjing ini bukit, dan kayaknya di sini dingin sih. Harusnya sih, ya kan? Dan tiba-tiba gue ngelihat setelah dipakai untuk off kayak gitu anjing rusak banget cuy. Maksud gue besok-besok panitia daripada bikin off-road di situ, kenapa nggak bikin off-road di sawah gitu? Sekalian bantu para petani ngebajak sawah, Iya kan? Itu lebih bermanfaat kalau menurut gue. Besok bikin off-road dari dari Jawa Barat sampai Jawa Timur tuh, tapi lewat sawah terus tuh <laughs> sekalian ngebantuin para petani ngebajak sawah ya kan, dan gak cuma di situ. Ternyata ada gue gak tahu ini bener apa enggak, tapi, tapi di Twitter sempat ada juga tadi gue baca, jadi ada kerusuhan guys di acara itu tuh. Ah, ini dia videonya.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 yang bagus Tempat hewan-hewan hidup Tempat bunga-bunga tumbuh Tiba-tiba jadi seperti ini guys Jadi bakar-bakaran Jadi kayak demo di tengah-tengah kota tuh Motor nih dibakar nih Mari kita play ya hmm. Ya mungkin ini euphoria ya Iporia, karena kekesalan mereka atas panitia tapi yang perlu diingat kan situ ada hewan-hewan juga gitu bukan cuma manusia doang di situ dan menurut gue itu pasti mereka terganggu sih hewan-hewan itu terganggu berantem loh berantem ada Mabur. pasti finish. Pun ada. Aja motor semua. Matar, mobilnya, mobil, mobil. Oh, <tuk> gimana guys menurut kalian guys kalian yang lihat video ini atau kalian yang ngikutin kasus ini gimana menurut kalian menurut gue ini sangat-sangat amat bikin patah hati gitu ya gimana alam kita lagi-lagi dirusak Sistem kita dirusak, alam dirusak, semua jadi rusak semua dah. Miris gitu gue ngelihatnya. Menurut kalian gimana guys yang ngikutin kasus ini atau yang tahu kasus ini? Coba tulis di kolom komentar deh Siapa tahu ada info-info yang kelewat di gua kalian bisa tulis di kolom komentar. Lagi-lagi ya, buat gua ini salah satu pelajaran buat kita semua ya. Gimana kita harus Benar-benar aware, gitu. Benar-benar aware banget sama apa yang ada di sekitar kita, gitu. Apa sih salahnya tanya dulu? Kalian ada di situ terus, kalian pastikan itu kan tumbuhan. Kalian gak pernah lihat di kota atau di dataran-dataran rendah, gitu. Itu pohon apa sih? Kenapa sih gak nanya gitu? Pohon apa tuh? Bagus ya, langka ya. Kita perlu jaga, gak sih? Oke ya udahlah ya pokoknya gitulah ya gue bener benar miris banget sih gue sih dan masalahnya gue belum pernah ke situ jadi gue udah dirusak duluan gue belum ke situ kayak sat lah kesel aja gitu bawaannya dan apalagi orang-orang yang hidupnya dari situ gitu kayak tadi bapak tadi yang jualan bunga itu yang membudidayakan itu so semoga video ini